Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhagal seputar Leslar, tentunya.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah info penting untuk kita semua persahabat ya dari Ibu Harsiwi Ahmad Yang baru saja mengunggah info soal Kiss World 2022 yang akan tayang di Indonesia ya. Inilah mekanisme Kiss World 2022 persahabat ya Yang akan mengingatkan kembali untuk warga Konoha karena inilah kesengan kita bunda lesi Kejuaraan masuk di nominasi ajang World 2022 untuk mekanisme kissword 2022 yang pertama kita harus voting di media sosial dilaksanakan melalui instagram dengan memberikan like pada salah satu foto dari masing-masing kategori kissword 2022 yang kedua Periode Voting Case Award 2022 dimulai pada Selasa 25 Januari 2022 sampai dengan Jumat 11 Februari 2022. Yang ketiga, satu akun hanya terhitung satu kali vote. Yang keempat, hasil akhir diputuskan oleh tim Indosier dengan menggabungkan hasil perhitungan voting sosmed dan video keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.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 saat dua malam puncak Kiss World 2022 tanggal 12-13 sampai 13 Februari 2022 Tentunya untuk warga Konoha dipahami persahabat yang untuk mekanisme Kiss World 2022 Jangan sampai lengah buktikan kekompakan dan kesolidan dari fans sejati Leslar Ada sebuah kalimat juga persahabat yang tentu dituliskan oleh Ibu Harsiwi Indonesian mania jangan lupa dukung jagoan kamu di ajang Kids World 2022 caranya gampang kalian bisa langsung geser ke kiri untuk full mekanismenya dan pastikan untuk mengikuti setiap mekanismenya ya tuh persahabat ya jangan sampai lengah kita harus mengikuti cara untuk mendukung idola kesayangan kita di ajang Kids World 2022 mudah-mudahan bunda leske juara memenangkan penghargaan kembali amin. Dan kabar berikutnya juga bersahabat Ada sebuah unggah spesial dari Ayah Kejora Yang mana Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lasti Momen tentunya di acara kurang Adikah Saat menggendong BBL Ini dua jam yang lalu diunggah oleh Ayah Kejora Dan ada kalimat caption yang dituliskan Pokok nama sing sehat Amin Masya Allah banget ya doa tulus Yang diberikan oleh Ayah Kejora Untuk anak tercinta dan tentunya cucu tercintanya Masya allah mudah-mudahan doa baik dari sang ayah ke ini dikabulkan dan diijab oleh Allah amin dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya ada sebuah unggahan spesial dari polisi leslar yang mengunggah kembali pos sahabat ya tentunya hadiah mewah mobil Ferrari yang tentunya diberikan untuk abang L Kita lihat nih salvo dengan kalimat di postingan ini Ini mah nanti yang make bukan abang L Tapi kang Risto lah katanya tuh Aduh bikin ngakak aja persahabat ya Apa benar? Yang makai nanti bukan abang L Tapi papanya persahabat ya aduh Bang ini kejutan banget buat kita Yang selalu tentunya kita ketawa bahagia Melihat kelakuan dari papa Pilar Berikutnya, kita mampir ke fashionnya Abang El. Inilah mobil yang dihadiahi untuk Abang El. Tentunya, mobil ini bukan kaleng-kaleng, dibangun seharga Rp rupiah. Wah, wow, fantastis banget ya, masya Allah! mudah-mudahan yang ngasih hadiah mobil ini diberikan kelancaran rezekinya bahagia selalu dan diberikan kesehatan amin berikutnya para sahabat ada unggah spesial juga nih dari om kevin om kevin mengunggah sebuah postingan tentunya ayah kejoreng sedang ngevlog ya wow semangat terus nih ayah kejoreng mudah-mudahan tentunya sukses dan berjaya para sahabat ya selalu support dan dukung apapun yang dilakukan oleh keluarga besar les dan selanjutnya, ada kabar terbaru ini, vitamin bahagia banget untuk kita semua baru saja, Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan foto di akun Instagram pribadinya. Tentu ini foto abang El yang sedang tertidur, riqiyut, dan menggemaskan banyak persahabatnya, masya Allah. Dan ada sebuah kalimat, "Anak papa apa anak Bunda hayo?" Katanya tuh anak papa apa anak Bunda? Coba kita perhatikan sahabat, ya. Ternyata anak Bunda lebih dipilih oleh para sahabat Leslar. Wow 59% berbanding 41% Tentunya kita yakin sih kali ini Abang L adalah anak bunda Masya Allah banget ya Ini diunggah kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat kiasan juga yang dituliskan di postingan ini Sayangan on ini makin gemoy aja Masya Allah, Allah Amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan sehat selalu untuk Abang L Dan selalu diberikan kesehatan tentunya